Wadidaw, wadidaw! Di sini ada mobil ambulan, teman-teman. Hey. Wah. Wah, ada di bawah pohon. Kita ambil ya? Oke, okay. masukkan ke wadah. Is, is, is! Di sini ada lagi, ada pemadam kebakaran. keren kita masukkan wadah ya yang ini apa ya Oh yang ini kereta Thomas teman-teman wah keren kita masukkan kuadah ya lanjut kita cari lagi Di sini ternyata banyak mainan yang tersangkut teman-teman tersangkut di atas pohon mereka kenapa ada di atas pohon ya apa gara-gara ada singa dan macan di bawah ya wah mari kita selamatkan oke oke teman-teman kita ambil ya kita masukkan ke wadah wah di sini ada motor trail teman-teman wah warna biru keren kita lanjut yang mana yang ini ya wah ini adalah mobil polisi Polisi warna putih, kita masukkan ke Ada ya, lanjut yang mana? Yang ini ya, teman-teman. Wah, ini truk molen, teman-teman. Teman, warna oranye, masukkan ke wadah ya. lanjut yang mana? Wah, di sini ada juga mobil pemadam kebakaran. Ada tangganya ya. Wah, keren. Warna merah. Kita masukkan kuahnya ya. Wadidaw, wadidaw. Di sini ada si Tayo bersama teman-temannya wah ada si Lani si Gani dan si Rocky teman-teman Oke kita ambil yang warna kuning dahulu wadidaw ternyata ini adalah bus Lani teman-teman Warna kuning, masukkan ke wadah ya. Lanjut, yang mana yang ini ya? Yang warna hijau ini adalah siroki, teman-teman. Iya, berani meskipun gelap, dia tidak sendiri. Wah, keren! Masukkan ke wadah lagi ya Kita ambil berikutnya Wah Ini Bus tayo warna merah Ini adalah Si Gani ya teman-teman Wah Keren kita Masukkan ke wadah ya lanjut yang ini ini adalah bus tayo teman-teman warna biru wah mantul masukkan kuadah ya wadidaw ternyata di situ ada helikopter juga teman-teman warna merah sekali ya. Kita masukkan ke wadah ya. Kita ambil lagi teman-teman. Wah wah wah. Di sini juga ada mobil monster teman-teman. tersangkut di atas pohon hahaha <tuk> keren ya langsung kau ada teman-teman kita ambil yang mana ya Wah ini mobil apa ini teman-teman ambil ya Wah ternyata ini adalah mobil pengangkut barang teman-teman warna merah keren sekali ya termasukkan keluar ada teman lanjut yang mana wah ini warna merah apa ini teman-teman ada yang warna merah lagi wah ternyata ini juga mobil pemadam kebakaran ya teman-teman wah keren sekali warna merah kita masukkan ada ya lanjut lagi teman-teman wah ternyata mereka bisa tersangkut di atas pohon ini ya teman-teman kita ambil lagi is is, is. ini adalah mobil salender teman-teman warna hijau keren lanjut yang ini teman-teman ini adalah mobil sport mobil balap warna kuning ya teman-teman wah bernomor 16 teman-teman wah keren lanjut yang ini teman-teman ini apa ya wah ternyata ini mobil dalam untuk teman-teman wah keren ini bisa jengat ya keren sekali gua ada lanjut yang mana ya Wah ini teman-teman ternyata ini adalah wilodor teman-teman warna kuning keren sekali kita masukkan kuah ada ya Is-Is-Is tinggal yang terakhir teman-teman Uh, ternyata ini adalah Biko teman-teman. Excavator warna biru keren. Kita masukkan ke wadah ya. Wah, wah, wah, di sini ada tiga hewan, teman-teman yang membuat mobil-mobil tadi berada di atas pohon teman-teman wih -teman. serem juga ya ini adalah macan tutul teman-teman ih serem ya masukan wadah kita ambil lagi Wah, ternyata ini adalah harimau Sumatera, teman-teman. Wah, warna oranye menyeramkan. Masukkan ke wadah ya, lanjut yang ini. Wah, ini ternyata si raja hutan, ya, teman-teman. Ini adalah singa. Wah, menyeramkan! Oke, okay, kita masukkan ke wadah. Oke, okay, teman-teman, jadi video kita kali ini sampai di sini dulu, ya. Teman-teman, jangan lupa kalian subscribe tombol merah yang ada di bawah, ya. Teman-teman, oke, okay, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.